Ratapan, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya Ratapan 1 ayat 1-2 Ah, betapa terpencilnya kota itu Yang dahulu ramai laksana seorang jandalah ia Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa Yang dahulu ratu di antara kota-kota Sekarang menjadi jajahan Pada malam hari terseduh sedu ia menangis Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya menghianatinya. Mereka menjadi seterunya. Ratapan 3 ayat 18-26 Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.